serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini mengenakan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik nih, bersahabat ya, dari idola kita. Ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah para sahabat ya kita mendapatkan asuhan vitamin bahagia kali ini vitamin bahagia diunggah hanya Sadoni para sahabat ya foto Abang Fatih ekspresi tertawa bahagia dari Ratu ajabang Abang El Masya Allah banget ya semoga PBL sehat selalu, bahagia selalu dan menjadi anak yang soleh, menjadi anak kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang pastinya Amin Ya robbal Alamin Masya Allah banget ya BBL ini sangat lucu dan sangat menggemaskan Masya Allah dan kita lihat juga persahabat ya kalian saduni pun ini mengunggah sebuah postingan ada foto laptop persahabat ya sepertinya bakal ada sesuatu kejutan yang akan kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment come on dan kita lihat slide kedua ini ada foto abang Fatih wow Sepertinya ada vlog terbaru hari ini, spesial banget ya dari Abang L, ini pasti seru banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, vitamin bahagia selalu kita dapatkan ya dari idola kesenangan kita lewat channel Youtube Leslar Entertainment. Postingan ini pun diripost kembali oleh akun Leslar Sik, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Yanti, skor Aprilianti mengatakan ada yang nyempil yang selalu bikin kangen. Wow, yang nyempil adalah abang El ya, yang selalu bikin kangen. Penyemangat warga konoh semuanya luar biasa. Semoga dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Berikutnya juga persahabat, perhatikan di sini ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Akhirnya ada episode terbaru untuk acara Poles hari ini Ini episode terbaru persahabat jangan sampai lupa saksikan jam 5 sore Di aplikasi video.com ini kejutan untuk warga Konoha yang selalu menunggu episode terbaru dari acara Poles Ini dia persahabat ya Episode terbarunya akan disuguhkan hari ini jam 5 sore nanti Info ini pun persahabat kita dapatkan dari Les Larsik ya kita simak di kalimat caption yang dituliskan Poles New Episode Hari ini jam 5 Waktu Indonesia Barat Di video.com Semangat terus yang untuk selalu mensupport karya-karya terbaik Idola kesayangan kita dan acara-acara idola kita Selalu wajib kita dukung dan selalu kita support yang terbaik Semangat terus ya untuk warga Konoha Mudah-mudahan tetap kompak dan selalu solid Kemudian disimak juga bersahabat. Papa Bilar ini baru saja mengunggah sebuah postingan dari Arif Muhammad Ini persahabat ya, memposting GNT nih Wow, keseruan pagi ini katanya tuh Bakal ada kejutan lagi persahabat ya Untuk warga Konoha, sepertinya Papa Bilar bakal menjadi kurir kembali di GNT Mudah-mudahan persahabat ya, kabar spesial bahagia selalu kita dapatkan langsung Dari Papa Bilar maupun Bunda Lesti Kejora kalau kurirnya seperti ini sih, persahabat ya sudah dipastikan Ma Leslar pasti bolak-balik pesan paket ya <guluh> luar biasa nih dukungan dari Leslar Lovers, apalagi persahabat di vlog terbaru di channel YouTube-nya GNT Bu Ayu salah satu Leslar Lovers kaget persahabat terharu bahagia pastinya saat melihat Papa Bilar yang mengantar pesanan, wah masya Allah banget dan kita lihat juga persahabat di kabar berikutnya. Kali ini datang dari Kapan Lagi Dangdut yang menggambarkan Lesti Kejora dan Abang Fatih Ini ada foto yang A, persahabat yang pertama, foto Abang Fatih Dan ada foto yang kedua tuh, persahabatnya tampilan kece dari Abang L. Suka gaya baby Leslar yang mana? Kalian suka yang mana nih persahabat gaya Abang L? Kalau bang banggimin sih dua-duanya persahabat ya, emang kece banget Like dua-duanya, Masya Allah banget ya, pokoknya kita selalu bahagia Selalu dibikin tentunya bangga oleh idola kesayangan kita Banyak sekali responnya positif juga persahabat yang diberikan dari K.R. Nandingsi juga Suka semuanya katanya tuh berkomentar persahabat Luar biasa banget ya dukungannya Semoga semakin solid dan semakin kompak ya untuk Leslar Lovers Kita masih menunggu hidupan terbaru dan kabar baik Selanjutnya dari idola kita jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.